Bertemu lagi di Info Aurora Neus. Saya adalah avatar yang dibuat dengan foto sendiri. Anda bisa membuatnya lewat web movio atau haiden.com.